Kita bakal mau masuk ke dalam, oh saya di situ. Kita bawa itu, siapa pesantren ya? Dulu, Masih sekarang, ya, malang. Saya sekarang di Malang, kaki <tuk> oh, bahagia aman. Ini Kia lagi, muntah-muntah, nih Kang bang. Hai, hmm. hai, ini ada kamera enggak? Apa? eh hai, hai,

Si hadir monggo. ada yang kerasukan, oh, Mbak. kerasukan, teman-teman. teman-teman. Uh, uh, uh, no, tak Kia kerasukan, teman-teman. Lighting, ya. lighting, lighting, lighting, lighting. si Namanya Namanya siapa? Nama siapa? Nge, Nama siapa? Nama Lokasi. Nama siapa? Suko, pakis Malang ya. Ayo, Ayo. Sedulurku sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ki

Waduh, ikut ngeton aja. Assalamualaikum, Allah, ini siapa? Sintoni kiseng melebatnya gitu. Lulul, eh, tolong dikawal, tolong dikawal, tolong dikawal, eh, tolong dikawal, Ayah. tolong dikawal, Ayah. eh, tolong dikawal, tolong kameramu, dikawal, teman-teman. Kamera mudul. Tolong, tolong dikawal, tolong dikawal, tolong dikawal, eh. tolong dikawal. Si pegangin, pegangin, orang dua, orang dua, orang dua, orang dua, orang dua. Teman sintoni.

Teman -teman. Saya mau petarung Katanya, oh, "Ini nggak mau bertarung, eh, Gak boleh gitu. Kak kesuwen. Kang Kumbang, nyewon Sewu, banditang, letian, kesurupan, mau leres merem, pola pola pola pola pola

saya juga eh, kesenian juga. Salam Kang Kumbang. Sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ayo ada udah mingkar di badan ini. Apa? Apa siapa ini? Aya pencak. Areng Malang. Oh, menang. kodamnya, kodamnya Kia. Oke. Okay. Kang Kumbang salam njeh. Kang Kumbang. Tak anu dulu ya. Eh eh. Kang Kumbang, tak turunin dulu ya bentar ya. Ya, Rayugi. Ayo

sikat, sikat, sikat,

Também é minum,

Itu <laughs> <laughs> apa.

mungkin dari sana ada yang peka -peka kena kita hanya kendala lighting <tuk> settingan guys, guys saya itu punya pendamping banyak loh, guys tapi nggak kuat guys di sini ribuan guys soalnya ribuan

Gimana konsepnya? Iya. konsepnya? Oh, ya. Wah, sinyalnya, Cak. Sinyal. Sebagai pemerannya siapa? Bapak Yasid. Nah, bapak Yasid. Artis kita, Udin oh. Yali. Bapak Yasid. Monggo dipersilakan di panggung. Iya, ya, gitu. Ayo yang Udin Yali. Wes aman, Pak. Wes kuat, yo. Ya. Alhamdulillah aman. Udin Yali. Kuat, ya. Udin Yali kamera satu. Kuat, Yasid.

Atau... Atau... Aduh, atau... kayak Boleh. Bisa, Kenapa, itu yang, apa, yang yang kayak gitu yang minta dikorbankan itu guys, yang kayak gitu cocok tuh guys. Ya. ya. Kalau itu cocok jadi korban guys. Hmm

ya kita akan melakukan uji nyali teman-teman, hah? Oh siap siap, siap siap siap Tapi lightingnya iso tak? Iso. Nono kamera. Anu anu nih. Kata kayak aku bareng lightingnya. Jadi celup mas Nono. Nah, lightingnya lighting. lighting, lighting, ku mati ku baterai nih. Yo. Cepat

sama hmm? biasa kesa -kesa -kesa ini kesak ini, nah, ini tinggal aja kamera hmm. listrik

Kamera ya, left ya, si ini. Takai lampu lighting gue ini, ini Ini siap. siap kameranya Ma, Siap siap ya. Si, le, ini, kia, ini, sini, sini, ya, stand stand semua. HP-nya stand semua. Hape -nya stand semua.

Leste semua lighting, lighting yang uh, selamat minimal, si eh? Eh? ini ini ini, udah rendah apa nih? Saya, saya, saya, saya, saya, saya, ini

Oh, ya, nolos. Ya. Oh, Banyak kita tinggal ya. Iki maju, maju, <coughs> Jadi oh, abe. Abe. Oh. Kok, oh. ayo. ayo kita muncul ya.

itu mati tuh apinya. kita mau uji nyali ya guys buat netizen netizen terima kasih I love you pokoknya doa terbaik buat kalian semua ya, ya. komen ya. kalian sesuai dengan doa kalian yang akan kembali kepada kalian. Jangan lupa tetep layar terus dan stay tune terus di pemburu

alam goib oke okay, guys bantu, bantu doanya guys ya kita udah ini tapi misi kita belum selesai guys kita masih ada satu tes ujinali Oke. Okay. oke bantu tap tap layar guys saksikan ya guys ya ujinali di sini ya guys kita siap untuk dipanggil ya siap bismillahirrahmanirrahim

khusus wanila tradisi soh itu nilai sini khusus wanila tradisi ya, rijalil gaib sendiri <tik> asalamualaikum salam aku ratu bidadari kutune mbah kyai ibrahim atmowijaya rajaya

Assalamu'alaikum salam ya poro danyang-danyang kaki, danyang nyai, danyang perombau reksa, kerawang, sing, joko tembro Niki gondo aromang mang jenengan jenangan tindak, datang uriki emperan prayu niat ting sun ngaji, jurang penatas-penatas, sang penatas, sejati, sejati, sejati, sejati, ning roso-roso, hang sekti-sekti, saking kersanik. Assalamu'alaikum salam yao, tamul, hadam, yao, tamul, jin, yao, tamru, ya tamul hadam, ya tamul ya odamul ya odamul jasad, ya odamul goib, ya tamul malaikat, ya rizal.

Assalamualaikum salam ya khatamul khatam ya khatamul jin ya khatamul ruhi ya jasad ya khatamul qibti ya khatamul malaikat ya rijal niki gondo arum mangcuma wis njenengan kuaturi tindak dateng mriki amparan prayu audio wujud guys guys wujud guys wujud guys

syirullah dicatullah, sifatullah, wujudullah. syirullah dicatullah, sifatullah, wujudullah. Kurufayakun lahaulah, Allahku taufik. Oke, saya tinggal dulu ya. Ingu, guys, bisa melihat, yes. guys. Ingu, <coughs> kalau cuma pakai rok mini atau daster ya nggak bisa lihat, guys. Oke. Okay.

ini <tuk tangan>

yang tadi oke untuk

and excuse me.

deh kan, ke kiri,

Jangan lupa hmm.

Sofi kita jadi di di di sini di

dia ya, lumayan kuat sekali ya guys ya saya sendiri aja udah tahan guys karena memang di sini tuh wadah jadi kayak tempat tempat dimana mana mereka bersemayam uh, bukan masuk astral yang biasa bukan semacam kunduru atau apa tapi di sini banyak sekali seperti eh uh,

rumah siluman ya guys ya jadi kayak kerajaan gitu mungkin ya jadi saya pribadi sebenarnya saya jarang jarang sekali saya untuk masuk masuk sampai makhluk makhluk itu berani masuk ke sini saya itu jarang sekali tapi karena ini memang luar biasa ini sangat luar biasa tapi masih saya masih sangat kewalahan ya ini ya.

Emang tidur dong ya

Hmm. <tuh> eh, kisah apa? Tangi, tangi, tangi, tangi, tangi, tangi, sing tangi, rokok tangi, eh. sing dui roko tangi, eh, sing dui roko tangi, eh, tangi, tangi, tangi, tangi, tangi,

I' my winter.

one mm more -hmm.

Oke Ya. Terima kasih ya. guys.

Ada yang berani ikut jin yang ini? saya di saya Saya mau tutup dulu guys Sampai nah, ketemu kembali Di lain kesempatan Bersama Adi. saya Asya Ramadani dan ini Oke kita satu lagi Lagi yang cantik ya. Yuk kita ketemu oh, lagi Kita ketemu lagi di minggu depan hmm. Di malam Jumat Jangan lupa share terus Terus ya, ya

pokoknya kita akan memberikan yang terbaik terima kasih tidak ada kalian kami tidak bisa apa-apa ya guys ya terima kasih doanya semuanya disudahi dulu uh, kurang lebih minta maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peok guys peok kena semua ya kamera ya oke ya satu

dua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pemburu alam gaib kita sudah selesai eksplor

dan Dari tadi pertama saya tadi host sebagai host malah kerasukan, termasuk <laughs> saya, bahkan saya sampai muntah-muntah teman, teman. Itu mungkin anu ya cemet, ingin selpong juga. Tapi kolaborasi dengan saya kita. sendiri gitu, kayak jadi youtuber juga. Gitu. <laughs> Gimana dengan kesandi? Ya memang ya energi kali ini luar biasa memang di sini

tempatnya enggak segitu besar tapi luar biasa sangat sangat banyak banget yang nanti. Mbak Ayu kebentur, padahal Mbak semua. Ayu enggak pernah kepentul selama explore terus Mbak Kia ya Mbak Kia tidak ya. Saya tuh jarang-jarang loh ya saya tuh jarang-jarang bisa kerasukan hal, hal seperti itu jadi karena di sini memang bukan sedikit jadi memang ribuan Baik. ya ribuan dan itu makhluknya itu bukan semacam kayak gundru aja ya. jadi kayak banyak siluman di sini

yang memang ini tempatnya dan mungkin di sini tempatnya ya kita bilang atau kerajaannya ya. mungkin atau kerajaan atau rumahnya kali guys pasar jadi, ya mm -hmm. saya pribadi saya jarang sekali ya jadi karena memang e, bentuk energi yang terlalu besar dan di sini ribuan dan kita memang luar biasa sekali ya cukup luas ya. energi juga energi dan e, kita mohon doanya juga buat teman-teman yang ada di sini ya kan buat

Kalian semua yang stay tune di sini, terima kasih. Udah pantengin lagi di sini, mohon doanya kami tidak akan ada apa-apanya. Tanpa ada kalian. kalian dan doa kalian semua ya, guys ya, jadi kami juga terima kasih sekali sudah nonton live kami. Terima kasih, tanpa doa kalian kami nggak bisa apa-apa ya, guys ya. Cukup itu aja, mungkin ada lagi yang mau sampaikan uh, untuk manajer kita. Manajer <laughs> pemburuan, <laughs> Yang penting tetap solid dan semangat.

Itu saja dari saya. Sehat selalu, jaga kondisi dan kompak. <tuh> itu Bu Sandi <tuh> ya. Terus banyak tadi sempat mbak pingsan ya, ya, ya saat dikambingin <tuh> <tuh> itu, gimana itu? Ah, mungkin pengalaman <tuh> mbak sama siapa? Nggak maksudnya mulai enggak, dari turun tadi. dari mobil tadi udah

niatnya udah dari di atas aja nih. Niat. Udah terpant di atas. Ya. Itu yang <tuk> di atas itu sosok apa tuh? Ya? Keren kayak apa Enggak <tuk> <tuk> tahu pokoknya kayak kepingin lihat di atas aja gitu. Tapi pengalamannya yang pas apa? tadi di dalam tadi kayak ada yang Apa sih? Siul-siul apa Siul-siul. Iya. Siul. Oh. Oh. Terus pengalaman Mbak Kia ikut explore kayak gini apa yang mungkin bisa diceritain teman-teman? Apa ya?

Jangan ini dia jangan coba-coba deh. Sama -sama. Sama -sama. Guap, sama -sama. Itu teman-teman ya, kita bukan kealeng-kaleng. Boleh <uk prevalent. ambil> <gulau> dicoba kalau <supportive> ada yang percaya gitu. Boleh berdemo kita, enggak masalah. <laughs> ada yang berani coba uji nyali? Boleh bergabung Yang penting ada bawang-bawangnya. Mbak Ayu sebagai tuan rumah yang ada di Kota Malang

kira-kira orang-orang yang melintasi jembatan ini tuh harus seperti apa harus berdoa uh, harus ber, siu-siu lalu coket marco atau gimana kita sebagai uh, orang Indonesia ya yeah. kalau jalan kemana-mana harus ber... kita kalau masuk ke rumah orang gimana sih salam dulu gitu ya jangan sampai kita

longon. <gutan> iya, <tuk> ya, sampai nyelono. Nyelono gitu. Enggak ya. boleh nglamun. Oh, e, dengan nglamun berdoa. Ah. Setidaknya ada bel, ngebel. Intin. Salam siapa <tuk> eh. ya, jangan tegur. Oke, untuk menutup mungkin kita ada doa yang dipimpin oleh Bu Ya untuk keberkahan. Semoga rahmat syafaat, hidayah, karunia wis semuanya

dikasihin sama kita semua yang ada di oh, sini dan yang nonton semuanya amin. dimanapun kalian berada amin. Ya, amin jangan lupa follow kalian subscribe kalian itu sangat mendukung kita semua dan kita satukan frekuensi di subscribe kalian di follow kalian dengan bil bilhobl doawal mustajab yes sahibul hajat apa ya ngopi wingit ngopi wingit ngopi wingit ngopi wingit ngopi wingit satukan

berkah kita semua jadi satu satu server satu amin ya pokoknya ya barokallahu ummati Rasul rasulillah ma ba'du wali topik wali daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mana <tuh> ini

apa ini aset Apa ini kirim giftnya teman-teman bantu giftnya sama tab-tab layar kita sudah selesai eksplor di uh, sini kita uh, kirim giftnya teman-teman untuk mendukung teman-teman kita. enggak hp hp aman ya hp hp barang-barang oke. Okay.

Yang ya. oh, oh, anak yang ketinggalan ya terima kasih yang udah ngasih gift ya teman-teman yang sudah ngasih gift itu mem memberikan semangat buat kita semua teman-teman. Mari gimana mie? Gamparin dong Masak mie ya, mari. Dibilang kesel nggak kesel kok?

Alhamdulillah, explore kita perjalanan lancar walaupun tadi banyak yang kerasukan, kesurupan, bahkan ada yang pingsan, teman-teman. Tuh. Tuh, para teman-teman explore. <laughs> Bu Ayu dan Bapak Tri ngerap di Bapak cepu. <laughs> cepu

kita eksplorinya real guys karena ini di tempat angker nggak bisa dibuat main-main ya ya udah gitu aja saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lokasi bicara kalian ya kalian ya nanti mas itu pulang izin pulang dulu terus tim boleh? mas apa itu tadi

mediatornya Mas Agung. Oh. Lampu-lampu. Lampu-lampu. di Aduh, teman-teman. langsung -teman. di lokasi Oh my god.

Cik, bentar dulur hmm. huh Masuk Alhamdulillah ya guys explore-nya berjalan lancar jangan lupa mbak, di tetap layanan Hai Mbak yuk Yu. Oh di sini oh. Ya sudah ya sudah

kok enggak numpak buruk ya. ojo oh, muli segerai gawano panganan ini woi given aku daripada gawano aku panganan gift kamu give ya ingin kurung buri jajal wanita wanita asal ada endersnya ya dimanapun kita siap tim kita siap selama ada enders

ditunggu di Bali cak siap tok selama ada yang mensponsori dan yanders ya give skin epic apa elitry sembarang pak give anu memang mang di kasur kasur kasur tim apa tim hura oke oh, iya. tak kau iya. tak kau iya. tak kau iya. kita iya. cantol kini ini kok agus besar gede

Tuh, aja Emang senter cili, tai, besar yang di oh, bawah Iki tak gawa gitu, lo kita Kak. Gue gitu loh, senter ini. Senter di sini, tinggi di, Bu, heh, tinggi di. Sini tinggi di. Sini tinggi di. Sini tinggi di. Sini tinggi di. Sini tinggi di. Sini tinggi di. Sini tinggi

Kang singe Kang kumbang, naik kang kumbang. Kang kumbang naik kau. Eh, besar, besar

kan Orang, orang kita yaku. mau persiapan guys. Orang. Allah. dikasih biasa aja dah. H? Ayo mana ini sultannya kok? enggak ada sultan ini. kita yang Mari di Malang

gws ya. esri terima kasih. Makso. Sultan itu. tadi aku sudah dikibuannya loh, teman-teman. Sudah dikib. Di, di ini Sultannya enggak ada ini teman-teman yang ngasih aku, aku give iku, ini teman. Biar aku semangat ngeksplor

anu dikeki bandel oh, soalnya ini ha soal ini ah, ya. dia wujud, wujud. ah. terima kasih play play ya gift banyak gitu kitnya <laughs> langsung 100, uh, 100 ribu. besok jangan lupa lo ya hadir meneh lo

minggu depan Pilih. jangan lupa pecun terus di channelnya terima kasih mas Furi bunda Kia love you. Ayy, sayang love you too love you too ceplok nain no dragons, <laughs> ganti center gas dikasih git gas <laughs>

Kasih gift guys buat beli senter guys, giftnya kok damai nih, ini loh, kodamnya ini loh, ratu loh, ini aku loh, wujud loh ini kodam ini nih, naikin kok ratu beda dari kok damai aku, plaster sopo, Bunda, piruan, nih, saya piruan, given nih, 100, <laughs> <laughs> ngasih gift, jam play play tahu ya, besok jangan lupa lo ya, minggu depan ya

dan di sini di TikToknya Ratu Bidadari dan juga jangan lupa YouTube-nya lo ya. kopi Wingit Pemburu Alam goib lo guys. Jangan lupa lo. Kodamku Bunda Kia. kami ya guys. Kodamnya ini loh uh, belum tahu kodamnya cantik kan. Uh, nah iya. Kodamnya di belakang. Kalau kodam itu di belakang Ini guys. kodam nyata ini.

Pemburu ah, nasi bungkus. Loh, iya, jangan gitu. Tegbaknya apa ini? Tegbaknya apa? Tiktok saya judulnya "Ratu Ayu Sopi". Alam sop... semesta Ka, ada sop udah diganti, tapi sampean komen apa protes. Teman, <laughs> "Ratu Ayu, alam semesta Tiktok saya". Ratu Ayu, alam Ratu semesta, teman-teman. Tapi kalau baru diganti, itu biasanya enggak dalam pencarian masih belum bisa

lo guys <coughs> kalian nggak ada yang kasihan lo guys ini loh kuotanya sampai entek lo guys kalian gak ada yang sawer piye pie sawer dong buat beli kuota teman-teman uh, sawer to Satu kabeh rajannya di loh rajanya loh kami suruh tidur di rumah lo ratu nih sing golek opo oh, demet <laughs>

Ayo sabarnya mana ini buat beli kuota ini teman-teman. Ayo temen -temen. Lho. ini loh sampai saya nggak bisa kalau ndak saya ke situ ini nggak bisa masuk saya kuota saya habis habis. Lo yuk siapa yang mau ngirim kuota biar ya, saya ke situ. <laughs> Beliin kuota sekarang loh saya take down di situ di live nya ratu bidadari loh Di endros nggak apa apa kita kemana pun <laughs> siap mau ke Bali, ke alas purwo. Sini aja bun kemana? ayo kianik ayo ma. marah piro

Ani oh, Piro ta. <laughs> oh, Wah, itu oh, bukan Ratu Biku ya, Guys. Halo. <tuk> <tuk> Androsri. Iya, rumahku kan Rosebuno ro sik Iya, iya kangkumbang Kumbang, Kang Kumbang Misyu, Kang tolong kan <tuk> dok, apa tuh? lah enggak ngerti <tuk> saya.

Firo Satayangan Ri Piro Kongun Apapun apa ini loh lo Ada yang mau Pake ngirim paket ta? Tak kasih nomor teleponku lo? <laughs> Kalau ada yang mau ngirim paket loh Ayo mana ini sultannya ini loh Buat beli kuota ini loh Biar kita bisa explore Miss you Gawin, Mbak Yu. Oh, Miss you to miss you guys Sanggar mistis Ini mas bayu Samudra ya Oh bukan <coughs>

sanggar <tuk <kok> <tuk> buka bukan temanku temenku sanggar mistis aja wajib di karo apa maksudnya enggak lagu kan viral oh. singa jawab di karo corona itu loh Rih, gak tahu taulat dik sumber sirak gondang lagi ya kita kemanapun selama ada andros semada yang sponsori mau kemanapun Searam kita oke okay.

loh ini bisa masuk itu dana Atau. kenakalannya pikirin karo kiai lah penak tolong Ayo. kirim dana kenakalan masalah Oh iya jangan ngeje tapi nggak dan dana kenakalannya enggak ada ya uh, pun tak jemput <laughs> sanggar mistis boton cak nanu tapi enggak enggak sak grup karusamian kampus split onggih oh,

Enggeng, enggeng, enggeng, soalnya sanggar mistik mirip kayak temanku namanya juga sanggar mistis Pun eh, oh, tak enggeng, enggeng, enggeng, enggeng, enggeng, enggeng, Lo enggeng, enggeng, enggeng, enggeng, enggeng, enggeng,

Ayo ot pun OTW OTW OTW nang ndi? <guluh> <guluh> Kepumen di Saperi. iya loh ini lho saya paket saya habis sampean ini. Hmm. Mau live di situ ndak bisa lho emponnya nya Bisa habis paketnya lupa. Ini mana ini sultannya ini mana ini buat beli paketan ini? Jangan kena kali ini, C. Cik, Jigoravia. Walah, parah, payah, payah

lemah, lemah, lemah, jadi cowok lemah kamu, lemah, lemah ya jangan ngajakin karaoke lo harus jangan kenakalannya sepuluh juta paling enggak lo ya eh uh, soalnya ini timnya banyak ini. Nur Ahmad, Sultan Nur Ahmad terima kasih giftnya, masih, masih yang banyak dong hmm, Nur Ahmad. Ini, ini lo, aduh jiwa-jiwa kira jangan di situ napa. <laughs>

Aduh pusing loh kalau jiwa-jiwa kiri ini soalnya kita juga lagi kiri di kiri kota maksudnya kiri kuota, kiri kuota. Kata, lo malah masuk jiwa-jiwa kiri kok suruh uh. pakai wifi lo di rumah kita wifi sepos-pos sampai mencret lo ya heran <laughs> ngomong apa ya, ya ngomong kuota guys si paling kaya si paling kaya lah ya kalau ngajain karaoke dana kelakalan 10 juta itu untuk kenakalan aja ya belum <laughs> lagi untuk ngopi-ngopi

Hmm. Hmm. Ayo sampai mengundang Belum makannya belum rokoknya teman-teman Iya itu kasih kenakalan aja itu Jarwanto, terima kasih terima Jarwanto, kasih berkas selalu yang masih givir Masih lagi dong Jarwanto, terima kasih Sultan Jarwanto, Irfan Jack, hmm. Irfan Jack, terima kasih Minya Kita lapar memang <laughs> Banyak mengurus tenaga kita guys <laughs> Nur Ahmad 02, terima kasih giftnya

terima kasih berkas lalu-berkas lalu melok semedima guru wadojok jok kerasukan omgok eh hehehe pria gue jauh tadi anggotamu ojok bahaya ake sing semaput ake sing kerasukan hahaha lo kita lo jarang-jarang kemasukan lu jadinya kemasukan juga loh Hai senjar wanto terima kasih kopinya

saya kan Kodam, kalau Kodam itu cantik. Kodamnya Putri apa lo, Ratu Bidadari lo saya ini. Aku ini sama kok tahu teman jenengnya. Apa? Apa mang Ratu? Ratu Ayu Alam Semesta itu. Hmm. Irfan, terima kasih. Eh, guys, guys sampai ketemu lagi nanti guys. Saya mau tunduk ke depan guys. Jadinya Kodam saya nanti Putri eh, Ratu Bidadari guys. <laughs> kan.

Enggak langsung langkah-langkah yang ini, oh iya, nah, pawang yang masri ini loh, dan sama yang terima kasih? Terima kasih, Irfan nyepit, kenapa sama orang? Oh, enggak, enggak, live pribadi. Oke,

Tayang Cahvira. kita tahu. Ayo. Adik Ayu, terima kasih. Adik Ayu, terima kasih. Jadi kita lagi bersama teman-teman. ya Teman-teman. Bang, -teman. Of you

terima kasih terima kasih ya Mbak terima kasih kita sudah numpang eksplor di sini ya lain kali saya mampir lagi ya jangan ada kecelakaan lagi yang orang-orang gatelin enggak apa-apa kecelakaan di sini Irfan semangat Bang semoga sehat selalu. terima kasih aku ini

Sintenod ada dari, itu beda dek dü... lokasi. Apa orang siapa yang mau cek? Oh, sing artis TikTok. Ah, Ratu Bidadari, lo mau nih? Ratu Bidadari TV, Darmawi Wicaya Terima kasih, <Sess> gak nyang. TikTok, oke. Apa cinta Ratu Bidadari, kalau untuk pemburu alam.

Halo, brother. Dikumbang, kumbang dikumbang, di kumbang, kumbang. Di kumbang kembang. Halo, kumbang. I love you, i <laughs> love you. kembang, kembang, I love you, i <laughs> love you, kumbang I love you, i love you. I love you, i love you

nih aku coba di ini ini ya. Eh nanya TikTokku kelihatan enggak? Tuh TikTokku tuh habis paket tuh. paketnya oh, habis. Jauh, tunggu endorsan ya. Tunggu endorsan ya yang mau ya aduh kemalang. Kelihatan enggak guys? Tuh tuh tuh Asap. guys, guys. kita siap datang dimanapun tempat asalkan cocok harga. Tuh wis ya. <laughs> lah guys. Siap penting ya, Sponsor enggak apa-apa. Terima kasih. Kota bis guys. Di real malam aduh

bahasa Madura ya tak ngerti aku. Oh, nih kimi sileng, ya Saya transfer ya selalu buat kalian yang 50%. sudah bergabung, yang 50%. sudah 50%. memberikan gift, memberikan 50%. giftnya, pokoknya dukung terus ya buat teman-teman, goncrong doang, kak nyopet, waduh, masya Allah berkas selalu ya buat kamu karyawan, semoga kamu sehat selalu. Salam buat keluarga di rumah ya.

Tapi besok, kalau keluar rumah ya nanti, kalau tabrakan nanti, aku enggak salahin salah. Insya Allah, ya. nah, terbaik, pokoknya buat kamu ya. Cak, sampean apa nah, itu? Sampean bagian opo saya, kameramen saja. Saya ya. eh, kameramen, saya kemana ka no, oh, ini habis goyo, saya TK. Bu,

Kayak intel, bos. Oh, mau tak tunjukin kartu anggota saya? Ya, ada. Mau tahu kartu anggota saya? Monggo, kalau mau tahu. Ah merendah dari kocak loh. Saya memang suka direndahkan loh. Saya itu, saya bukan merendah Memang saya rendah. Ya, alhamdulillah kita udah sampai di padepokan.

Nah ini ayo kita masuk ke padepokan ya mau tahu mau mampir monggo ya ke padepokan kita boleh yang belakang eh lupa saya nggak ngebukain temen-temen Oke -temen. sini nah, kok ya monggo kalau yang mau mampir ya ke tempat kita pada pokan kita ya monggo mampir ya cepet tiri ya deket sini lokasinya

enggak jauh perempuan di belakang itu sering masuk ke room apa Robby Oh Mbak Kia ini ya yeah. siapa Arora. perempuan di belakang itu sekarang masuk ke rumah terima Robi. kasih loh. Kok sekarang Kok sekarang Berkas toh lalu lu sekarang lo saya gabung sama pemburu alam goib untuk di kota Malang khususnya ya guys nanti kalau ada yang mau dieksplor di oh, sana ya. disana demo yang dosin kita go-go ya, go. kita go guys

hubungin aja guys nanti ada manajer kita ya guys kita juga bukan kaleng-kaleng guys kita disewa sama TV lokal guys oh gak ya keringet-keringet ngene guys loh guys uh oh, alah jantenan kok dapat kapingnya arah dubeda Lah ini kok ndak nah, sekarang di belakang nih saya kita ya pakai tepokan itu bidadari nggak apa-apa ini guys oh. pakai pokannya ratu bidadari ini

Ayo. Terima kasih gift Berkah ya. Dede Kucak lokasinya di Gentong. Monggo mampir ke sini monggo. Eh, berkah selalu yang ngasih gift ya. berkas selalu ya guys ya. Baik banget loh kamu lo banyak lo ya. Murah rezeki kamu yang banyak toh. Ya, berkah selalu buat yang ngasih gift. Wah. allah aku Bang. Ih. Lontok aku mana yang? Ya yang peang. Tongkling. Tongkling. loh

tongkring isi topop dia kamu enggak usah kamu enggak usah ngegif aku transfer aja ya ya langsung aja bergif rs gandeng emang aku enggak butuh kif aku butuh transferan aja aku dejeru sampai melep bucak eh, kata kadang bumi aku dejeru sampai melep bucak sati Oh ya yeah. pipi pipi maksudnya?

Aku dijeruk sampai mlebu Cak, sanyo, iya, oh, yeah. iya, Mbak Yu iya, iya, iya, boleh-boleh iya, boleh iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, ada iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,

ini loh guys, musti kayak kita tadi dapat, guys. Aku yang megang, guys. Nah, ini guys. ya yang dapat kita tadi. mustikanya guys. Oh, dapat, guys. Nah, jare nah. Yuna anak Tongkleng Yuna, Yuma, Yuma, kok ya sing jongbong. Kok tongkleng hmm. tongkleng sing jenis baju jongbong. Ngasihin lope 3. Lu. lu aku dikasih apa yang? <laughs> yang yang, tongkleng. Transfer yo awas lo yo, kotaku habis lo ini. Nih, guys.

Ini ini original loh, guys masih ada pasir-pasirnya guys. guys masih ada pasir-pasirnya guys ini tadi kita dapat guys dapatnya luar biasa mencal-mencal guys, Mencal -mencal, guys. itu perlu <laughs> <laughs> kali lanang eh mendet lanang mendet lanang masih lurus masih lurus lagi dekat sumber gentong itu dekatnya sumber gentong ya dekatnya sumber gentong nah.

Tantar transfer, Amin terkas selalu. Siapa yang mau transfer? Ini, oh ini. ntar deh, di, di transfer, keren, keren, keren. keren dong di transfer. Ayo, ayo masuk. Kalau sama okay. saya aman sudah kenal. Bos. Bos bapak nggak melayu. Kepusing biasai dipakai. Ya. Ayu. ya

Pak Samyan saya di sini di, di Gentong, kira oh, menitnya. Beri pun kabar sedulur salam rayu, salam rahayu Ki berkah selalu, gih. Olah aku pada pokoknya terus berkedung kan betul. Bang. Oh itu lokasi mana? Waduh capek nih kalau tanya lokasi terus di mana ini. Ya kalau tanya lokasi terus di mana, saya capek jawabnya.

Wis gini aja duduk sama kubis kita ratu bidadari dukun kondang ibu rasa juta janda ya. Nah, nah, Terima kasih Abel. Berkas lalu Abel. Terima kasih Abel. Abel. mobil.

Sultan Apel, <coughs> sultan Apel, eh, eh, eh, eh, eh, ayo eh, eh, eh, eh, eh, eh, guys guys,

kita ketemu lagi, guys. Aku di situ loh, guys, ya masuk office. Tuh. Tuh. Loh, ini lo, guys. Kita dapat mustika tadi, guys. Tuh, mustikanya masih ada pasir-pasirnya di dalam, guys. ya, ini cukup apik itu kan. Loh ya? Ke sini. guys.

Aduh, guys, capek guys. Mantan, guys. Oh, ya, ini saya masuk usia. Mau Mustika kok, wes. Wesan, apa tuh? Gembok, kok, aku bahasanya apa itu? Apel. Bunda, hitam Apel.

Enggak no tamu. Thank you soko. Abel, Berkas selalu. Bapak juga, Abel. Bapak juga rapi. <laughs> mau naik enggak, Abel? Mau naik enggak? Aku juga mau naik. Mana dia? Abel naik aja kalau mau naik. Ikutin host. Abel kalau mau naik silakan. Abel okay. naik aja kalau mau naik. Ikutin host. Hmm.

Apel kalau mau naik silahkan nah, Tuh Naikin, cak hmm? Naikin Apel kalau mau naikin Belah kan Sama tapping udah Tapi ya anu no. Apa? Kling kling kling kling Gak cidak cidak Hadir Gede gede gede

Kamu aktif no. Hah? main. Muncul Muncul enggak? Muncul Buat teman-teman lihat mau naik boleh.

Oh, Siap uma... gak muncul. <tentuk> <Dib ladis. Ko |nl|> Coba tapping tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. lo. Coba naik Itu? Oh, ini. Atau ayu. Washer, washer. Oh. Lho, kok gak Banyak yang naik. aku kamu? belum mengikuti. belum mengikuti soalnya. kok ya? Ratu alam semesta.

Comment, comment Rahat, Pak. Ping, ping, ping, ping, ping. Boleh yang mau naik ya silakan, kirim permintaan tamu ya. Yang banyak, 500, sharing -sharing ya. Yang, banyak yang banyak yang, yang boleh. Kenapa? In ini layar, Cua, aku oh, tak disebut oleh legot. Amin. Oh, Mas Titit oh, berkang oh. selalu. Loh, ini kumpang bisa

ke kaos kumbang. Ke sama Iya, enggak buka dulu Oh, iya. Ini loh, Kan di sini. sama kopi di

Antek, yaitu sih, kan. sih, sabar, harap tenang, aduji yang santet diwing loh, loh? di

Ya, mana -mana ini banyak ya, ini, ya, mana ini banyak ya, nah, Terima, kasih, Bu ya. Samban, terima kasih, terima kasih, mbak. Aku terima kasih. Terima terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih.

aku didaikin ya tuh ini yang ini yang aku di jaluk mahar satu M mahar satu

Iku, Monggo, wow, halo Mbak, Nama Mbak? Bagai, mana, milik, bagai, Ratu Asli nama aslinya Ratu Bidadari? Pengen tahu? Nama aslinya siapa? kok e, suara dua ya?

ya udah udah namanya Samuel itu nama aslinya. betul. ya, ya. ya, ya. ya ngomongmu. <teleboy> Justru banyak netizen banyak juga yang follow ya. <teleboy>.

Harus pakai headset satu juga, ya? nih. Ya, sa... aku percaya game ngumpul, pas arek malang Yang, tadi ya, 009 kosong sembilan, sesuai ngerjainnya. Sesuai, sesuai. Misalku, guys, suruh Guys, aku enggak, guys. aku suruh guys. Aku

Oh, Yo, apa ini gajah, ngasih kita, apa kapan-kapan ya? ya, ya. ame <tuk> apa <tuk> <tuk> <tuk>

Sing gak wakamera emang kamera sampean ncolok. Tidak usah disawer aku. Jangan disawer, bang. <tuk> bang. Jangan disawer ya. Tapi <tuk>. mohon jangan disawer apel turun deh. Ya. Apel turun ya, turun. Jangan jangan apel turun. Yang disawer nah, itu Anda. Jangan sawer apel. Bunda sing. apel ini lo luar biasa. Salut saya sama bunda apel. Makasih ya kenapa? bunda apel ya. Jangan lupa apel nya kenapa? ngopi wingit

jangan diliatin tuh, jangan dekat-dekat, Aku hanya, jadi yang di, yang Saya hanya kampes bolong

ini ya banyak modem, bukan? Tegahan, pengaitan, tegahan, pengganti, pengganti, pengganti, pengganti, pengganti, pengganti, pengganti, pengganti, pengganti, ini pengganti, ini pengganti, pengganti, pengganti, pengganti, pengganti, pengganti, pengganti, aku apa boleh

Guys udah capek loh, kes, aku nol loh guys. nol enggak masih sih gitu guys. Oh takun take. guys. Oh iya, telepon. Guys. Ini loh kodamku ka guys. Kalian mau nengok kodamku enggak? nih Kodamku. Hah? kodamku, kodamku

kangkung taro, palmer, aduh ayo ya, nah, kita, nggak enggak. Uh, arek malam kosong kosong saya asli

iya ayo parangin baku arek malang ya parangin baku is ya orang tarah itu low-warung hari monggo ngopi tentu ban kali ngobrol ngobrol kang lho monggo jenengan dan dalem gue guys yes tetep jenengan rek pula ternyata magi pas hampir sapa ini mustika mau kita

Kerombolan orang halu, g. Matuk suwun, Mas Andi, berkah, mungkin bikin bijak. Selamat g. Satu gol, kan, Bentar, oh, bentar, nge. bentar, bentar. Oh, Andi, iksan, yang bingtos dua-dua. Yang, yang bilang, halu, yang bilang halu sini, sini. Oh, lho

ikut ya minggu depan minggu depan ikut kami loh yang bilang halu loh ya sini sini oh, sini, halo ini baru bisa, ada lah. Oh, anda lalu semua ya? Kalau mau mampir, Anda lalu semua ya? Hari musuku, wah kok musuhan ngulur ya? Belum tahu dia, dikhiranya tuh. Buka aurari. Bisa cari ya, spesialis buka aura aurat bisa <Se -tari> menguasai.

Kalau kumbang ini khusus aurat ya, kumbang. Kumbang spesialis kita aurat itu anu, atam ya. Ayo sholat subuh. Lu, oh pu sholat subuh dek ini si jamtel lu kon subuh ya, oh pu ngi ya. kok mirip. jangan, -jangan jodoh sopo, sopu si mirip. Mirip sopu aku. Atu beda bener keluarin lah

bikin cepat mata, heh <laughs> oh, <cuman> ya. <laughs> itu kodam saya loh kamu ini, oh. <tuh> wangil terenak-terenak, cewani-wani oh, lo ya, di, yang, bilang, wajar, rungko, mongko, <tuh>, nah. yang bilang halu, Monggo yang bilang ed saya, oh, yang bilang halu monggo ed saya, nek tahan, tahan melu, melu yo, enggak

Udah, Bunda. Aku, Bunda. Lu enggak punya oh, santai. yang mau naik ikut naik. Boleh ayo yang mau ikut naik. Wa. walaikumsalam Ibu, kalau enggak salah, tapi Udah yang tahu. tapi harus kontak. Tapi ya. harus kontak. Tapi harus Tapi harus kontak. Tapi grup kontak. Tapi

turun uh, Waalaikumsalam. Wa nah, jadi Mbak Nunuk ya. Aku jadi Mbak Nunuk, jadi lenong bocah ya. <tuk> Yang harusnya Sule itu.

Loh oh, ngomong, sing ngomong halu, sing ngomong apa loh, parani loh. begini, kene, aku nanti tak share loh. Ikut. Ayo. Ya nah, jadiin jadi moderator. Eh moderator apa? Gus. Apa Gus Andi? Mediator. Mediator

jadiin mediator lo Sini lo. jangan sombong sih kalian He he he. Waalaikumsalam. ngomong-ngomong halu iku coba buka Pare Kuat. Mrene. Uh, Bunda sakti halu ya, gak bisa dapetin aku ya? paling sakti kedua orang tua sampean. Ya. <laughs>

itu guru paling sakti. Mm -hmm. ah Madiun menyapa oh ya Madiun menyapa thank you hai, yang yang hai, hai, hai, hai, hai, juga sih hai, ayo yang mau yang mau jadi mediator ayo. ya hai, saya Jom. nanti saya follow back ya atau Amin. klik aja di situ profil saya Kalian di situ ada nomor mati. whatsapp saya

saya serlok minggu depan, ayo ikut yuk explore explore explore <tuh> Mula -mula. kita kan leno ya, yuk, eh, saya jangan disawe. <tuh -tuh> waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. saya Loh. jangan disawer ya. cengeng lo, kita lenong lo di lo lenong. saya lo

tokno kipar nunu ada kamu ayah boy ya ayo kamu nyantarin ini sana situ ini gitu

Terima kasih Kang Kumbang kan. Tancu, tancu. Tak taro ya <deh>, Kang Kumbang ya. Loh, <tinyo> wani narot aku sampai sewala lak pawarani mari gitu OTW aku langsung rono. Temenan. -temen. Ini ini, ini tongklek dari tadi lo. Kang Kumbang itu kok

nya kok aku, weh. Weh, Kurang saja aku masalah, aja, kurang saja aku. ke sini aja kalau kurang saja

saya ikut campur, iya mantul. Kamu gak lupa ya? Tadi dasar ke situ, aku gak dikasih logo. Tadi ngapain turun? Mau saya, saya lewat. Aku buat gini, lepas ngerasuh bukan itu loh. Takutnya di... aku gak nih, ustadz. Itu Makanya ke rumah nanti pakai WiFi. Saya takut, bang. Ini Atau. pesan alam buat sampean. Orang anak no pesan alam.

Aku percaya, nggak awakku Dewi tak melakukan awakku Dewi. Oh jadi ramal sampai salah tak kewer temenan. Pesan oh, alam buat kamu. Pesan alam. bang, ayo adilmu, lo ayo monggo

Kang. <tuk> .nah, Kumbang apa... um, lagi berantakan ini atin nih Opo Kang Kumbang? Lagi gabut Berantakan iki opo iki aku mbek. Mbek VC-an iki kurang ejar Aku mbek VC-an iki. Kang Kumbang jujur, kenapa kok lagi gabut ae? Enggak, enggak lagi gabut aku. Happy. Mari. Kasih saya lo ya. Loh ya.

Asmara ini, aduh, Katoliko, asmara-nya kenapa? Gabut gimana lagi? Aku ngancanin, Bu. Gereja kan, gede-gede, gede-gede. Katoliko, guys? gede gede-gede. Aja wes, jadi tidak cempleng. Lawong ini cempleng, ya. Aku hati-hati, nah, nah, nah, gitu.

Salam seduluran kagum sedoyon j kangkumbang bang lagi emosi nang aku enggak saya enggak pernah emosi ya. <tuk> Selain si lalu ya Dharma ya.

Tuh isin aku, thank Biar you aku kang. Berkas selalu, berkas selalu. Peraturannya gitu, kalau mau apa itu. Kang Darmawati, Darmawijaya baru kau ya. Ya woi, kalau bisa jangan disawer ya. Eh kodam, eh kodam, bisa di ini

tunjukkan Oh, sambil dicas handphonenya Guys. Aku stay stay cuma di sini, Guys. handphonenya mau dicas, Guys. Aku di situ aja ngomong Guys, jadi padahal kapan ke sini ke okay. Malang. Oh, gitu. Oke, Master, Bang. Iya. Saya, itu jangan kapan-kapan harus dijadwal. Kebuddi saya jadwal aku. <laughs> nah, Damn, nah, <laughs>

disini Ki Kang Dharma Apa? Wijaya. mau jadi Kodam di sini untuk rezeki memang ada beban Mas ya Nah di sini Samen sama istri jika Ibrating mikir ide. Nah di sini yang memperkuat

ya kau dami samen kau dami samen siapa yang bocor ini? ini mm, ngomong ngopoli jadi perannya samen sangat penting di sini kan uh, untuk rezeki memang agak ada beban dikit. hmm ngabusi ngabusi terus di sini Nau, nabusi, sama nabusi, sama, nabusi. sama mas Reza itu sih berarti gula ide puse, nah, yabusi, ya opus iya. <tip> ya opus. ngabusi kau. berarti kau dami ya.

Kotam Prawi Baya ya, ya sama nah, Kotam Siliwangi, samaan turun lah. itu aku disiplin just as usual. Sama aku nih nimbrung dek onoi. oh samaan si ngobrol? Sudah main ngobrol ya? Oh, so. oh ini. Coba coba ya. Oh sayangnya <laughs> Wong. Bi caraanin Joko ini aku enggak ngerti loh. Cuma

guys ini loh udah, udah, ini lo aku loh pan tak ramal apa kok, jomblo, dukun model apa ya, dukun model apa, mau masuk teopo ya, dukun, udah, ayo, tap tap guys tap, tap layar guys. aku enggak mau tap, apa lo?

ini lho pide dari berubah wujud jadi aku ajaib toh hmm. uh. ya enggak Halo. <laughs> ikut gabung yang ga monggo monggo monggo kaken canggung ya tarik maleng ya. ini eh mana mas

Ratu beda dariku is gak nomor tambah kok tambah parah maksud undangan neng undangan neng undangan apa maksudnya Senggol mbak Yu apa yang di senggol mas eh lo iki lo akunku

aku seru nusanging awak makan Pulau Satrio ing Jagat Oh ya asresa maksudnya apa ing Jagat Eh jangan lupa loh lu, yo jangan lupa loh lu, yo nanti ditonton itu YouTube Pemburu Alam Goib itu real ya Eh, eh Israel pasti kaya tadi mana pasti kaya tadi mana kau taruh ini di?

di meja mana? dengan situ? lu situ? Lugok, aku taruh situ. Sama. Ada. ada kapok? Nah, itu mas Sandi tuh. Hmm. itu di meja sana tuh. dia? Oh,

Akan cangkem re. -rek. Emang sih? Itu. Benar lalu mas. nek, nek opo tak serlok lo. Sampaian. Oh, usah di -share Saya akan datang kok. Gak usah -share Saya akan datang nggak usah di -share Iya. Enggak lo. Itu lo yang di yang.

Oh, ya, saya mau. loh yang tapping -tapping yang. Ya, saya Saya, ya, tapping -tapping katanya <gur> saya dia belum belum netizen. belum ini dia film. Ya, belum ini. <tuh>

amin ya rabbal alamin selamat pagi semuanya salam semua ya

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, aku besok ke Pujon Kalangan ya, ke Pujon Kalangan. Saya tunggu di KUD. Yang hmm. penting uh, tetep sedul, tetep sedulian sawasih, amin. Salam rayu, gerayuki.

Mbak Pian Monggo, tanya. ayo. Nggih, ayo raiki metu nek Kang Kencang tak, tak, tak blok nang jangan, jangan jangan di blog <tutuk> tambah akeh banyak netizen. Banyak mampang yang, mampang yang lalu, follow nanti ya, jangan ya. di blog <tutuk>

Kapan dolanan Lampung dan Kumbang, insya Allah, singa undang rapopo, tak? dosita, olah enengin dosa, yuk! Mau pakai efek berjantilah, yeah. iya, iya, kan iya, iya, iya, iya, aku kan? Eh, langsung.

Disa pakai hmm. efek. Aduh, aku juga pakai efek kah? <laughs> Mas Dewa Asmara, sampean kok nggak ikut Mas? Jangan Dewa Asmara itu Jangan, Asmara. jangan Asmara. boleh ikut. Mendidih

entuh terutama lagi wabarakatuh lali lali lali dewa saking

Orang muda tidak butuh ayu, di ikin diadakan ke tadi. Mau ikin, Gendong, kalau di ada sukun, semua tugas sama diperlihatkan.

Salam santun, salam rahayu Kang Dewa. Kebenaran kepastian. Salam santun, rahayu iki. rahayu

orang, suka orang. kamu Yes lu 135 mata memandangnya di tetep lukis tetep lopo 135 139 sampai 1K, tak muat dan grup halu tenang Niki

Yudi, yudhistri karabung karabungi karabungi karabu, karabungi apun karabu. ya tenbobo bo lagi lihat yang gak ya, Oh monggo monggo lihat singgah ya, mencari hmm. eh, jangan pelit-pelit gift lo. kok bisa yuk sama bisa tep layak gitu saya juga melihat apa tau di gift opo opo okay. cari teguh like-like

Aku tak tahu, malah tetep lu tetep layar lukis. Mulai jam mau jam, jam berapa? Tadi? Jam Jam Wanas oh, ya. hmm. <tuk> <tuk> lewat dikit. <tuk> Langsung aja bikin.

Ini jam berapa, Way? Oh ya. nah ya. gitu loh tep tep layar loh terima kasih yang tep tep layar, semoga rezekinya banyak. Jangan posting layarnya pecah. Semoga rezekinya banyak. Coba ya dan hidupnya yang tep tep layar yang ngasih gift

ila kan tetap hidungnya ya, hidungnya host ya hidung host hidung host, hidung host. ya tetap ya cerawatku cerawatku ndih Sari ampun, Mbak. Makasih ya, Mbak ada sayangku, Mbak Abel loh di follow-follow loh -follow, ini aku loh. Akunku di follow-follow ya, Guys. Ndi. Yang paling Salon cantik loh aku di situ loh. Iya iya. Ya. Ini Masku.

Jangan mudit, coba. Baik ganas. Ya aku lo baik hati dan tidak sombong. Iya, Rajin menabung aku. suka mencuri. Rajin menabung suka mencuri. Oh Allah, punya oh, soalnya seru ya. Ah, ya Allah.

Ya, loh 2. Capek. Pasti. Loh, Mas Dewasmara jangan tetep tadi situ. Enggak, aku mek minta pisanto Jangan. Mek minta sepisan tok. Yes. Katet goleki apa kamera yes. itu <tis> loh. Katet. <gole i. tis> Salam juga Mas Pahyu nugroho. Salam kenal Mas.

Sembur dengan hama Aku jajan hama ya, lu apa tuh? kalau Malah, siapa itu? Ngelek, siapa ngelek?

Guys, makasih tetepnya ya. Guys, ya, waduh, yang tetep itu loh, makin cantik, makin ganteng, makin banyak rezekinya, makin baik kehidupannya, bahagia kehidupannya. Saya enggak tetep, besok putus sama pacarnya. waduh iya, iya, iya, iya, lu sampai di sini Enggak, dari situ tuh, kumbang udah mata ibu.

Di rumah, di rumah, di rumah. Mas, dapat ini tadi, mas. Hmm. Apa itu? Batu. Batu apa itu? Batu jombong ah. Ijin pamit sih, Arab ngarit ngumpetan boko pamit dianci, monggo monggo monggo. Mas dewa, batu jombong ah itu. Turung, turung jombong.

Ikut, tundung tundung-tundung Ayo, guys, yang banyak. Oh, jangan lupa, polo, polo ya. aku, aku juga loh ya. sing nyinyir nginir ini polo loh. Nginir aku ya. Nih, aku polo ini ya? enggak, sang, enggak, sang, enggak,

Oh, Andi Saputra Batu. Batu pun di Mas. Oh, batu, kok. batu pun di Mas. Oh, Tuh, senang -senang. Ini cantiknya kok ditakuti sama Mbak Bella gimana gitu loh. Itu Mbak Bella.

Aku loko damira tuh loh, makanya aku cantik. Ratu ya bisa cantik. gitu lo damira tuh aku. <gbg> "Mbak Abel, Mbak Abel langsung komen ya, Mbak Abel."

cantik manis, manis. gak seru gak noko cari, cagna, manis, yeah, yeah. <laughs> Aduh. Oh, yeah. no. Aduh. awas diabetes ya Yo, mbak Abel, mbak Abel awas <laughs> diabetes <laughs> mbak Abel, kecilin apa sih ya, cepat aku renep.

Deba. lo eh, <tuh> oh, Sampai aduh. Di sapi. Dodol sapi, dodol metus. sampai tapi nguasno wedus aku iki apa cerita Iya. <tuh>

Oh, ini nih, ini iya ini total mau habis baterainnya Total sapi total Baterainya mau habis guys Loh kita iya. enggak bawa ini kan? ya, kita, Enggak rapi enggak tahu atus. <tuk> <tuk> <tuk> <atasin Mena>. mana <tuk> <yang> Enggak <tuk> ada power bank Bentar lagi guys Kurang uh, gitu. Kurang persen Udah sepuluh lagi guys

baterainya mau 10 sepuluh persen sepuluh persen aduh nanti di cewek cari kan hewan tarotnya stoknya gimana mau tak jualin stok ada ada berapa sih mau kirim dulu ya ada empat aku belum di ase si, sellerku iya <tuk> mesti air

Eh, kan tak sih kan dewa uh. lagi opel sing dek luar iki iya tak biasa turun turun tenangnya nyantai ya sama nggak efek opel sih motoku kok kayak begini nggak efek opel si, <laughs> sama enggak, efek si, motoku kok motoku kayak cepelan apa efek buram efek buram bungkus lo bungkus lo bungkus pilih kan api pilih

Loh, tak bungkus Loh, bungkus, Loh, tak, bungkus. Loh, tak bungkus mari, mari bungkus ya oh, oh, nanti tak pasarkan balik lagi ke Kodamir Ratu bidadari kembali lagi dengan Kodamir

Takude dari bersama saya Tato Ayu Alam Semesta. Hahaha. Yang Ronggoy. Yo ta. Ada. Yang Ronggoy. Ya. Yang Ronggoy. Oke. Semesta selaraskan. Guys, ah. tetep guys.

angkumbang kok mental kayak angkumbang. Bu kemana mas? Kapan? Bu pakai ada yang jadi apa? Jadi nenek sihir. <gak> ada yang kayak apa tuh? Jadi kakek sihir nggak ada ya? Nenek sihir sama kakek sihir. Lo aku lo ratu lo cantik lo. Sihir aku lewat <tik> samping

mau uh, oh, oh, dari oh, Ternyata ekspor itu capek guys, kan energi banget. luka kakiku ini berdarah loh ini.

Coba coba Kalau ada saya enggak akan enggak akan capek. gue seperti darah, guys. Ini, guys. Kakiku kan? berdarah loh ini. Yang Dewa nambani kan? Nambani. Kakiku, guys, gara tadi, guys. Kok berdarah? Lu aku tadi kan loh, berantem di situ.

Waduh, kasihan ya kamu. Aku lagi. Lanjutkan. <mformanden="#>

Ya dilanjutkan saja emangnya kok ndi guys kalian enggak tahu guys ayo-ayo tipe tiba nipo-nipo iya lho enggak tahu lo tadi lo oh? emang cantik kayak gini cantik ha padahal merit toh kecomeri aku dibilang cantik lo oh enggak ablas kok

Ah, ya. woi kenapa woy? Woy, woy, Kenapa woy, woy, We woy, kalian kalian tu ruo popoi, kelen, kelen kok ketek aku ya tetek ngereneng, kipereneng, wala lelu, ruo pun,

aku jaluk tolong pisan ini oleh ta ora petak jaluk tolong bisa ini hai putri

kamu juga cantik loh sayang. Hmm, cantikan aku. <tuk> Sampai jangan jangan menjadi dusta di antara duri. Eh salah ya? Apa? Jangan jadi pesaing di antara Wanita-wanita nah, idamannya duda loh ini. Hmm. Lagi wong pun juga <laughs>

<laughs> Mengonsumsi saat ditampilkan goblok Yang siapa sih yang rokok ini Iya Iya. Mas. Ya. Tadi banyak banget. Terus. Semua semua kemasukan

Oh, uh. termasuk aku, lo lo lo lo, kamu kemasukan apa? Kamu kemasukan? <laughs> no guys. Guys, ya. oh, iya lu mau lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo ya Iya. Kemasukan Kesel apa? Lho. Lho? Gak ada yang aku toh?

Kemasukan, sini. Apa? Kak kemasukan apa? Tak ini loh Kemasukan opo? Kang bang paling merokok tadi belum dia. Belum merokok tadi, udah gitu. itu banyak yang lihat itu. Banyak yang lihat kan uh, merokok apa? TikTok baper. Baik

nggak tahu di sini, kalau dukun santet semua yang mau. Edos kota, kota kuncaki. Uh, aku teh tadi anu, belantik yes. sapi, belantik sapi, belantik kebo. Wah, babi-babi-babi-babi belantik nah. oh, babi. babi, babi, babi. babi Oke, okay, guys, belantik babi, guys, kita teriak.

Dukun, kondang, mosok, oh, kaisok, ngisi batu, <laughs> kadang dimutai mulai sepatu ini berdos Masuk, masuk, masuk, masuk, pasti. masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, jelas, jelas masuk, jelas masuk, masuk,

Oke, okay. ini udah miratupi, ratu bidat dari lagi butuh ini loh, tukang pijit loh, sampai yang mau tak serok loh, Utak, utek, uta utek, uta muli, <gbg> Ute, ini tak begitu, uta muli nanggung, <gbg> kesel, <gbg> nih apa gi? Gitu.

Kene tangan kaya, sing kena koyo e oh, maksudnya sing kena koyo ya kaki sama tangan yang kena, kayaknya itu yang kena kaki sama tangan katanya gitu. Ini kaki, kaki kena lebih, ini loh berdarah lebih. Kan nggak mungkin kubuka di sini we, nanti kena blokir kalau dibuka we. Aku pedara ku, ayo sini.

Butuh butuhin dosa, rumah sakit. Aku guys, guys oke, kayak oke, oke, oke, ya Allah oke, oke, oke, oke, oke, berapa oke, oke, oke, oke, oke, oke,

Aku bawa ade ya, berapa tadi? Habisnya berapa? Habisnya berapa tadi? Berapa tadi? Makan. Nggak usah banyak-banyak loh Mas Dewa, 5 juta yeah. aja. Okay. Nanti nginepnya di situ 5 malam. Oh, Harga gitu. kamarnya ratus ribu. Impusnya, impusnya yang untuk vitamin C, yang untuk glowing aja. Nggak usah impus-impus rumah sakit. Obatnya yang vitamin C oh, itu. Uh, uh, tadi, uh, yang ada

Totalnya uh, total deh, total, total ya, kurang lebih uh, ini loh, uh, 5 juta aja, ndak apa-apa. Ayo, yuk siapa yang weders? Lima juta, lima juta, lima juta, lima juta, lima juta, sini juta, lima juta, lima juta, lima sini

Ayang-ayang beb, kok ada di sini ayang-ayang beb? Itu adalah ukurannya, ukurannya gede cili, eh. Wedus si mang birro terlu apa papat? Apa terlumbu lumbu ya? Papat ay, papat. Papat, wedus papat. Siapa ya birro mau? Aiyah, anak seorang orok kerumah. Ini cimang, aku total celeng, celeng papat saat ini limo.

Oke. aku efek eh, ini Aku lagi. iya, baterainya habis. Aku juga baterainya habis loh ini. Hmm, baterainya habis. Aku,